Kemarin eh, sekitar pukul setengah tiga sore, ini ponakan saya sedang santai-santai, kemudian mencoba untuk jepret-jepret di halaman rumahnya atau di depan rumahnya, ternyata tak disangka eh, di sini ada sebuah penampakan, guys. Nah, coba-coba kalian bisa eh, komentar di kolom komentar berikut ini ya, guys. Dan eh, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe.